Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membuat cara bagaimana cara menambahkan layar, layar akhir pada video kita Yang seperti ini Coba videonya sampai selesai Biar kalian paham bagaimana caranya Google Chrome. Setelah itu bisa ketik di pencarian yaitu YouTube, YouTube. kita masih di kita berikan logo atau copy di YouTube kita Masa di Facebook video, lantas barang video. video, video, Setelah masuk di video video video saya uh, upload so. kemudian kita klik tanda pencil ada kartu dan layar akhir, teknik layar akhir. dia untuk seperti ini. Kemudian untuk menambah menambahkannya kita klik ikon tanda tambah ini. Bisa juga pas kita upload video bisa juga kita tambahkan layar akhir disitu, disitu ada juga bisa kita tambahkan layar akhirnya pas kita upload video kita ke YouTube setelah selesai kita simpan akhir-akhir hal -akhir, itu